Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hadik dengan NIM 21090055. Prodi Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di sini saya akan review project UTS. Yang pertama menampilkan form dan tabel dengan menggunakan HTML dan CSS. Langsung, langsung ke codingannya, Di sini saya membuat form tag form dan isi formnya tersebut. Dan di bawahnya lagi saya membuat tag table. Table. Ya langsung saja kita melihat hasil dari codingan tersebut. Itu ini yang ini yang pertama from input itu menggunakan tag h1 dan nama lengkap itu menggunakan label tag label dan inputannya ini menggunakan tag input yang bertipekan text Jenis kelamin itu menggunakan select tag select dan ini yang laki-laki itu yang pilihan menggunakan option tag option dan dibawahnya lagi menggunakan tag label dibawahnya lagi ini yang kotak itu menggunakan checkbox Ini sub input yang bertipekan submit di bawah lagi itu ada tabel ini, nama lengkap jenis kelamin, prodi program studi itu menggunakan tag th, dan ini yang tiga, ini tiga kolom ini menggunakan tr tag tr, dan selanjutnya. Membuat awalan website, saya temanya pariwisata. Pariwisata ya, kita langsung ke codingannya. Di sini ada ini tampilan website, dan saya meng yang filenya. Indeks HTML di sini, saya menggunakan CSS Bootstrap ya ada strap dan dibawahnya lagi ini ada tag navbar ini tag bannernya atau bisa dibilang kayak slider ataupun tron dan dibawahnya itu ada isi isi dari halaman halaman website dan yang paling bawah ini menggunakan footer footer dan saya kayak setiap website itu ada image saya image nya di jadiin satu folder yaitu image dan ini hasilnya openlab server ini. saya menggunakan pariwisata di pada bagian navbar ini saya dap home buat wisata wisata itu kita bisa memilih ya pantai dan candi dan kontak dan yang paling kanan itu login <tuh> dan ini banner atau bisa dibilang cum ini patemnya dan dibawahnya lagi ada best populer yaitu chart yang bersihkan chart Hai nih candi-candi pantai yang indah dan danau ini pariwisata ya Jadi kita bisa menjelajahi beberapa wisata misal ini kita pencet itu kita bisa memesan sebuah paket pariwisata Ini belum belum ini belum menggunakan break end-nya ya. Cuman ini tampilan sederhana doang, tampilan biasa yaitu yang bisa kita lihat. Belum ada back nya Dan di bawahnya ada alt Ini saya menggunakan TagiMax dan di di sampingnya lagi ada about us dan teks paragraf ini saya teks about us itu menggunakan h3 dan dibawahnya lagi ada kontak as kita bisa berkomentar di sini ya ataupun kita bisa mengirim pesan dengan mengisikan nama email dan subjeknya apa dan pesan yang mau disampaikannya orang dan ketika udah diisi semua kita bisa send. send itu kita bisa ngirimnya karena ini belum tersambung dengan backend kita belum bisa untuk mengirim sebuah pesan Dan yang paling bawah ini ada footer, copyright, i website, i developer. Dan kita itu navbar itu bisa diklik. Kita akan mengeling ke about. Nah, ini about kan tadi about us. Dan ini wisata juga bisa diklik. Dan itu akan bakalan ngarah ke objek tersebut ini saya mengorek candi ke candi-candi dan di pantai itu kita bisa ngarahin cari ke pantai ini dan kontak kita bisa ke kontak dan ini login menggunakan ngelingnya aref atau bisa disebut ngeling ng ketika kita klik itu bakalan ngeling ke login dan bagian login itu seperti ini kita harus mengisi nama, first name, dan last name, email, dan password karena di website ini belum tersambung dengan backend. Kita tidak bisa mengelola user jika kita ada backend kita bisa mengelola usernya tersebut <tuh> bisa bisa mengelola terus bisa mengelola back nya dan kita bisa menambahkan kayak chart ini itu otomatis dengan melalui backend end kita menggunakan tag tag ya kita bukan menggunakan script tapi melalui back end dan ini tampilannya dan ini sudah selesai project yang dosen berikan kepada saya yaitu form dan tabel dan tampilan website sudah selesai ini kodingannya ini kodingan loginnya saya menggunakan alright saya menggunakan from yang seperti from di project yang pertama soal yang pertama sebenarnya ini bakalan tadi yang ini login ketika klik itu bisa ke index ya tapi berhubung kita nggak terkait dengan backend, kita belum bisa bisa ke login login terus langsung ke halaman ini halaman ini. Kalau udah terkait dengan backend, kita bisa mengolahnya. Sebenarnya kita bisa langsung klik langsung nujunya ini halaman tersebut tanpa backend bisa, cuman menggunakan JavaScript ya. Bantuan dari JavaScript yaitu CS DOM. Iya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya dan saya akhiri. terima kasih sudah menonton video ini